Silencer CB, tiga ribu BF, dengan pemain Totti, Pro, CBF, Bayern muncul, Kimochi, Kimochi, Kimochi, Kimo... Oh, Kimo, Kimo Kimichi oh. Kimochi Seribu seribu seribu seribu Siapa lagi bro? Seeker jawab Kiro Salah Gak po Gak po tomas Gak It, JR. <SILENCIO> uh, JR uh. nyari cowok yang bisa main gitar Bape Oh uh, Bro, beli Bape Oke okay, Bape Bro <SILENCIO> korea co son, son, son, son acak ayak gue, son, oke okay. walaupun son nggak apa-apa yang penting overallnya 108 kayu manja, walau pantat, sabun mandi okay. ah. ah, oh maa, hambu, bela <laughs> yang tidak bisa terkontrol, er, terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang sudah lu <tuk> <tuk> <tuk> Aduh. Saya bola bro. Oh. I just speed. I just speed. I just speed main FIFA bro, FIFA Mobile. I just speed. I speed main FIFA Mobile. Tuh, I just speed. Oh, Pek Ronaldo, man. ayo harus Ronaldo. Isi Yang kita Yang kita yang lagi. <laughs> yang kita Yang kita yang